halo sahabat zodiak 48 kembali lagi berjumpa saya di channel ini di video kali ini kita akan bahas tentang lima zodiak yang tajam dengan teman dan mampu meraih mimpinya di bulan november tahun 2021 namun buat kamu yang baru bergabung silahkan klik tombol subscribe bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video ramalan berikutnya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 Nine of Pentacles ataupun sembilan koin. Untuk zodiak yang pertama kita mempunyai seseorang yang berzodiak Libra yang dimana di sini digambarkan seorang Libra bakal tajam pelintir mendadak dan mampu meraih mimpi di bulan November tahun 2021. Di sini digambarkan seorang Libra keuangan kehidupan finansial akan sangat meningkat drastis di bulan November tahun 2021 dan di sini juga digambarkan usaha pekerjaan karir juga akan jauh lebih meningkat. Yang dimana sini apapun usaha, apapun pekerjaan yang dilakukan oleh seorang libra akan membuahkan hasil yang sangat maksimal dan mampu mendokrak kehidupan lebih bagus lagi. Dan disini satu tawaran pekerjaan yang diterima oleh seorang libra tanpa ia duga-duga akan mampu membuat keuangannya sangat-sangat meningkat drastis tanpa ia sadari dan tanpa pernah ia mimpikan sebelumnya. Dan untuk kartu support energinya adalah Page of zone Secara umumnya, page of short itu diartikan seorang anak, dan di sini menggambarkan keuangan kehidupan. Seorang Libra akan jauh meningkat di bulan November tahun 2021 yang dimana di sini selalu didoakan didukung oleh keluarga, didoakan didukung oleh seorang anak Libra sendiri, yang dimana di sini seorang Libra. Akan mendapatkan sebuah tawaran pekerjaan yang tak pernah ia duga sebelumnya, yang mampu membuat keuangan finansial lebih bagus lagi, dan di sini usaha seseorang liba akan membuahkan hasil yang maksimal kepada dirinya sendiri. Dan untuk kartu kesimpulannya adalah, "Demon, secara umumnya, demon itu diartikan hal-hal yang akan terjadi, kemungkinan yang akan terjadi kedepannya dan jika kartu demun kita gabungkan dengan zodiak yang pertama di sini menggambarkan kemungkinan yang akan terjadi kepada seorang libra di bulan November adalah mendapatkan sebuah tawaran pekerjaan yang dimana di sini nilainya sangat besar yang mampu menongkat keuangan kehidupan finansial lebih bagus lagi dan di sini kemungkinan yang terjadi juga keuangan akan jauh meningkat dari bulan sebelumnya sehingga di sini seorang libra dikategorikan tajam kacamenter dan mampu meraih semua impiannya di bulan November berkat doa dari sebuah keluarga berkat doa dan dukungan dari seorang anak lima sendiri dan untuk zodiak yang kedua adalah Hai ataupun delapan tongkat untuk yang kedua kita mempunyai seseorang yang berzodiak Virgo yang dimana di sini digambarkan seorang Virgo tajam lintir mendadak dan mampu meraih mimpinya di bulan November tahun 2021 di sini digambarkan seorang Virgo merupakan sosok seseorang yang giat yang ulet yang disiplin yang tegas di dalam suatu pekerjaan dan mengambil suatu tindakan serta di sini seorang Virgo juga suka dengan tantangan pekerjaan yang dimana di sini akan berdampak positif kepada dirinya mampu karir pekerjaan lebih bagus lagi dan di sini setiap pekerjaan yang dilakukan oleh seorang Virgo akan membuahkan hasil yang maksimal kepada dirinya sehingga di sini mampu mendongkrak keuangan finansial lebih bagus lagi dan untuk kartu support ini adalah page open title Secara umumnya, seekor katak itu diartikan seorang anak, dan di sini menggambarkan seorang Virgo, bakat di bulan November tahun 2021 dan mampu meraih mimpinya yang di mana di sini digambarkan kesuksesan ia dapatkan dengan kinerja disiplin dalam bekerja dan kepuasan yang ia lakukan di dalam bekerja yang mampu mendongkrak keuangan finansial lebih bagus lagi dan di sini setiap usaha yang dilakukan oleh seorang pirlot tidak akan ia yes, sia-siakan yes, yes, yes, yes. yang dimana di sini keuletan dimiliki oleh seorang pirlot yang dimana keberhasilan juga serta di sini mampu mendongkrak keuangan finansial lebih bagus lagi yang didukung penuh oleh anak keluarga pirlot sendiri. Dan jika kartu The moon, kita gabungkan dengan zodiak yang kedua di sini menggambarkan sosok seorang Virgo akan mendadak tajam melintir dan mampu meraih mimpinya di bulan November tahun 2021 dengan keuletan, dengan kegigihan dengan kefokusan dengan kedisiplinan yang ia miliki di dalam bekerja dan di sini juga didukung oleh seorang anak, didukung oleh sebuah keluarga Virgo sendiri. Dan untuk kartu zodiak yang ketiga adalah Eight of Cups ataupun delapan Piala untuk zodiak yang ketiga kita mau punya seseorang yang berzodiak Leo yang dimana di sini digambarkan seorang Leo bakal tajam melintik mendadak dan mampu meraih mimpinya di bulan November tahun 2021 di sini digambarkan seorang Leo tidak akan mau menyerah pantang menyerah dan selalu mencari solusi mencari peluang untuk membuka usaha yang dimana di sini seorang Leo berpatokan terus untuk menjadi seorang owner dan di bulan November tahun 2021, seorang Leo berhasil mendirikan sebuah usaha yang dimana disini mampu mendogak keuangan finansial yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Dan di disini juga tidak tertutup kemungkinan perjalanan hidup seorang Leo ia jadikan pelajaran untuk membuka usaha yang dimana disini akan mampu mendogak kehidupan finansial lebih bagus lagi. Dan untuk kartu support energinya adalah Queen of One. Secara umumnya, Queen of One itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa, seseorang yang dekat dengan Leo, seseorang yang sedang memperhatikan Leo sendiri. Dan di sini menggambarkan, sosok seorang Leo bakal tajam melintir mendadak dan mampu meraih mimpinya di bulan November tahun 2021. Dengan kegigian yang ia lakukan, pandai melihat peluang, tidak mau menyerah, dan selalu didukung oleh pasangan, didukung oleh keluarga, yang dimana di sini menjadi penyemangat kepada seorang Leo, sehingga di bulan November, tanpa Leo sadari, keuangan akan meningkatkan mampu meraih mimpinya yang sudah lama ia impikan. Dan jika tak terlupakan kita gabungkan dengan zodiak yang ketiga di sini menggambarkan kemungkinan yang akan terjadi kepada seorang leo di bulan November tahun 2021 adalah mampu meraih mimpinya, mampu menggapai mimpinya dengan usaha pengorbanan serta kedisiplinan dan pandai melihat peluang untuk membuka usaha yang dimana di sini selalu didukung oleh pasangan didukung keluarga yang membuat keuangan finansial lebih bagus lagi sehingga di sini dikategorikan seorang Leo berhasil membuka sebuah usaha dan menjadi seseorang yang tajam, -tajam mendadak di bulan November tahun 2021 dan untuk kartu zodiak yang keempat adalah six of pentacle ataupun 6 koin untuk zodiak yang keempat kita mempunyai seseorang yang berzodiak Cancer yang dimana di sini digambarkan. Seorang kaisar bakal tajam melintir mendadak dan mampu meraih semua mimpinya di bulan November tahun 2021. Di sini digambarkan, seorang Cancer merupakan sosok seseorang yang suka berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan kepada orang yang meminta bantuan kepada dirinya tanpa memilih, tanpa memandang bulu yang membuat pintu rezeki seorang Cancer akan semakin terbuka lebar tanpa ia sadari juga dan di sini juga digambarkan, usaha seorang Cancer yang ia lakukan, pekerjaan yang ia lakukan akan membawakan hasil yang maksimal kepada keuangan finansial seorang Cancer sendiri dan untuk kartu support energinya adalah King of One. Secara umumnya, King of One itu diartikan seseorang yang usianya di atas 30 tahun, seseorang yang dekat dengan Cancer, seseorang yang berada di sekitar Cancer sendiri. dan di sini menggambarkan sosok seorang Cancer akan memberikan sebuah bantuan akan suka berbagi kepada sesama, yang dimana di sini dalam kategori orang tua, di dalam kategori orang yang membutuhkan, yang membuat pintu rezeki seorang Cancer akan semakin terbuka, yang dimana di sini akan berdampak positif kepada pekerjaan dan serta keuangannya yang tak pernah kanker sadar sebelumnya dan di sini seorang yang ia bantu semua yang ia bantu akan mendoakan seorang kanker agar restinya semakin bagus lagi dan jika kartu demun kita gabungkan dengan zip yang keempat di sini menggambarkan kemungkinan yang akan terjadi kepada seorang kanker adalah mendapatkan keuangan finansial yang sangat meningkat di bulan November tahun 2021 yang dimana disini digambarkan juga pintu dia akan semakin terbuka dengan suka membantu orang lain dengan suka berbagi kepada orang lain tanpa cancer sadari keuangannya akan jauh lebih meningkat karenanya akan lebih sukses dan disinilah dikategorikan seorang cancer bakal tajam melintir mendadak serta mampu meraih mimpinya di bulan November Tahun 2021 dalam untuk kartu yang kelima adalah Zoukak ataupun dua piala untuk Zodiac yang kelima kita mempunyai seseorang yang bersedia Pisces yang dimana disini digambarkan seorang Pisces bakal tajam melintir mendadak dan mampu meraih mimpinya di bulan November tahun 2021. Di Disini digambarkan seorang Pisces akan mendapatkan dua tawaran pekerjaan yang dimana sini bersifat mendadak tanpa ia ketahui sebelumnya, tanpa ia duga sebelumnya yang mampu mendongkrak keuangan finansial lebih bagus lagi. Dan di disini pekerjaan tersebut ia dapatkan dari orang-orang sekitar, dari orang-orang terdekat. Serta dibantu dukungan dengan pasangan seorang bisa sendiri, dan untuk kartu support energinya adalah. Kenaik Ofkam. Secara umumnya kenaik Ofkam itu diartikan seseorang yang usianya di bawah 30 tahun, seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang berada di sekitar bisa sendiri, dan di sini menggambarkan sosok seorang bisa bakal tajam lendir mendadak dan mampu meraih semua mimpinya di bulan November tahun 2021. Yang dimana disini dikarenakan seorang Pisces mendapatkan dua tawaran pekerjaan Yang bersifat mendadak tanpa ia ketahui sebelumnya, tanpa ia duga sebelumnya Yang dimana juga di sini berkat doa dan dukungan dari seorang pasangan Dan disini pekerjaan tersebut ia dapatkan dari orang-orang sekitar yang mampu mendokrak finansial keuangan lebih bagus lagi Dan jika kartu demon kita gabungkan dengan zodiak yang kelima di disini menggambarkan Kemungkinan yang akan terjadi kepada seorang Pisces di bulan November 2021 adalah keuangan yang meningkat, finansial yang meningkat yang dimana di sini, dengan tawaran pekerjaan yang ia dapatkan secara mendadak, tanpa ia duga-duga sebelumnya, dan dengan doa dukungan dari seorang pasangan, pekerjaan yang ia dapatkan dari orang-orang sekitar, orang-orang terdekat yang mampu mendongkrak keuangan finansial serta kehidupan lebih bagus lagi. Dan di sini bisa kita simpulkan, lima zodiak yang tajam melintir mendadak di bulan November tahun 2021, serta mampu meraih mimpinya, adalah yang pertama zodiak Libra. Yang kedua zodiak Virgo, yang ketiga zodiak Leo, yang keempat zodiak Cancer, dan yang kelima adalah zodiak Pisces. Baik, mungkin cukup sekadar saya tentang 5 zodiak yang kacau mendadak mendadak dan mampu memimpinnya di bulan November tahun 2021. Semoga bermanfaat. Ingat, like, komen, dan bagikan video ini ke media sosial kalian agar yang lain juga tahu informasi ramalannya. Akhir kata saya ucapkan wassalam.